Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa YouTube di channel Tim Anggur Kesawaran. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe pemirsa. Semoga kebaikannya jadikan suatu ibadah ya, pemirsa. Oke, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kutu perisai, pemirsa. Di mana kutu perisai ini sangat berbahaya, bisa membuat pohon anggur, layu, dan kemudian menjadi mati. Karena pada dasarnya, kutu perisai ini hidup dengan menyerap nutrisi dari pohon yang ia hinggapi ya pemirsa dan nampak kutu krisai di pohon anggur ini sangat banyak pemirsa sehingga pohon anggur ini dalam keadaan kritis nah jadi penyebabnya penyebabnya anggur ini kritis karena ada kutu krisainya yang banyak ya pemirsa bisa membuat pohon ini mati daun-daun menjadi kuning Pemirsa jadi pada kesempatan kali ini kita akan merepio anggur yang terkena kutu pirisai ini keadaan daunnya ya Pemirsa jadi bila kita biarkan kutu pirisai ini tidak kita buang maka anggur akan menjadi seperti ini ditambah sinar matahari Kurang, pemirsa. Jadi, maksudnya tidak maksimal, tidak mencapai sekitar delapan jam atau enam jam, karena ini di samping rumah. Jadi, kutub perisai mudah sekali uh, menyebar di pohon anggur ini. Jadi, membuat pohon anggur ini, walaupun sekian bulan, uh, akan terlihat selalu kerdil, ya pemirsa, tidak subur walaupun dia sempat subur, maka dia akan mengurang tingkat kesuburannya karena nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan dari pohon anggur diserap oleh kutu pirisai. Jadi, solusi dari kutu pirisai ini harus kita buang ya pemirsa. Jadi, bagaimana cara membuangnya pemirsa? Ya cukup dengan kalau saya pribadi cukup menggunakan Uh, Putih baju, ya pemirsa. pengutih baju saya menggunakan panis. Jadi, panis kita cukup mengoleskan di batang menggunakan sikat gigi, ya pemirsa. Jadi, apabila ya, tidak ada sikat gigi, ya bisa menggunakan kuas ataupun semacamnya, ya pemirsa, dan harus cepat diatasi. Jangan sampai berlarut-larut, kita tidak membuang kutu perisai dari batang anggur ini. Oke, bisa membuat kematian secara perlahan. Jadi kutu perisai ini tidak membuat kematian secara mendadak ya benar -benar. Jadi walaupun terkadang kita sudah memberi pupuk pada pohon anggur, masih saja tetap tidak subur karena kita tidak memperhatikan bahwa banyak kutub risai di batang anggur jadi bagi kita yang pula kita harus melihat faktor apa dikarenakan apa batang anggur ini tidak subur nah ini pas saya perhatikan setiap pohon anggur yang dihinggapi kutub risai itu tidak akan pernah subur pemirsa keadaan pohon anggur saya ya, pemirsa yang ada di samping rumah yang hanya menerima sinar matahari mungkin hanya dua jam pemirsa demikian video ini pemirsa semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.